jangan hebat cuk masyarakatmu Oh! Hey. Budilah oh. aku ajarkan dan aku dalam Yesus kita satu Tidak ada beda. Tungga. Bila bersama sakunkan hati dan cintaulia kata Yesus pedang kaum dan bahasa. Mari bersuara nyanyikan pujianmu Tidakkan. kasih Allah yang tak pandang bulir. Ada perbedaan di dalam Tuhan kita. Mari bersukacita tinggikan. Up, yo, beda warna terjadi soal semuanya indah. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Timur, Papua, betamobila, justru beda ya, yang bikin indah. Lagu Bro. mau beda, laguku juga beda. Pati senang, kita sebut tujuan. Senantikan ya Tuhan dalam semua pujian angkat suaramu. Aku